Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ketemu kembali dengan saya Bambang Srebno Dalam belajar bersama berbagi ilmu Sederhana semoga bermanfaat Setelah menonton video ini Sempatkanlah dulu untuk memberikan subscribe-nya Like dan share Terima kasih telah memberikan syafrik Semoga kebaikan Bapak Ibu dan penonton semuanya Selalu mendapatkan hidayah Baiklah kita mulai kegiatan pada kesempatan hari ini Dengan diawali ucapan Bismillahirrohmanirrohim Mari kita bersama-sama kita awali pelajaran kali ini Dengan Selamatkan makhluk hidup pembelajaran 1 tema 1 untuk subtema 1 tumbuhan sahabatku kelas 6 dengan mata pelajarannya adalah IPA KD 3.1 dan 4.1 dengan materi perkembangbiakan pada tumbuhan bahwa tumbuhan sebagai makhluk hidup akan mengalami perkembangan, yaitu semakin lama tumbuhan itu semakin banyak karena berkembang biak. Namun, kita ketahui bahwa perkembangan pada tumbuhan ada dua cara, yaitu cara vegetatif atau tak kawin. Bahwa perkembangan vegetatif ini terjadi secara alamiah maupun buatan. Yang kedua adalah perkembangan generatif atau perkembangan secara kawin. Mari kita pelajari satu persatu. Kita awali dengan perkembangan tumbuhan secara vegetatif atau tak kawin. Perkembangan secara vegetatif ini ada dua. Yang pertama adalah alami, yang kedua adalah buatan. Perlu diketahui bahwa perkembangbiakan secara vegetatif itu memiliki sifat anak sama dengan induknya. Jadi anaknya nanti sama dengan induknya. Keturunannya sama dengan uh, tumbuhan yang awal. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin yaitu merupakan perkembangan yang melibatkan induk baik jantan maupun betina karena generatif ini secara kawin berarti ada jantan dan ada betina terjadi penyerbukan pada tumbuhan generatif terjadi penyerbukan yaitu jatuhnya serbu sari di kepala putih Perlu diketahui bahwa Tumbuhan secara Generatif Karena tadi ada jantan ada betina Maka Kita ketahui sebagai Alat kelamin jantannya adalah Benang sari Sedangkan alat kelamin betinanya adalah putih Dan sifat anak tidak sama dengan induknya ini untuk perkembangbiakan secara generatif jadi terjadinya penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putih yang kedua memiliki alat kelamin baik jantan maupun betina yang jantan namanya benang sari yang betina adalah putih memiliki sifat tidak sama dengan induknya kita awali dengan perkembangbiakan vegetatif agar lebih jelasnya bahwa perkembangbiakan secara vegetatif ini tumbuhan itu ada dua cara baik secara alami maupun secara buatan. Pada tumbuhan cara menghasilkan individu baru tanpa melalui pertemuan sel jantan maupun sel betina karena tidak memiliki e, induk jantan maupun betina cara perkembangbiakannya ini disebut perkembangbiakan tak kawin bahwa perkembangbiakan secara vegetatif perkembangbiakan tanpa melalui pembuahan sel telur dan serbuk sari ya, tanpa Terjadinya perkawinan, kita ketahui, macam-macam perkembangbiakan vegetatif tadi di awal ada secara alami, dan yang kedua ada secara buatan. Secara alami terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Jadi, perkembangbiakannya alami itu secara alami tanpa bantuan dari manusia. Sedangkan yang vegetatif buatan perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Jadi dibantu manusia. Jadi vegetatif itu ada dua. Vegetatif alami berarti itu tanpa bantuan manusia. Sedangkan yang buatan dibantu dengan manusia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 vegetatif alami sedangkan yang secara buatan yaitu ada mencangkok okulasi atau menempel menyambung atau mengenten meruduk dan stek dan yang modern lagi namanya kultur jaringan perkembang secara generatif